Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimoo pada video kali ini kita akan membahas soal soal penilaian akhir tahun atau ujian semester genap kelas 2 SDMI mata pelajaran bahasa Arab Romawi ganda nomor satu halda titik-titik gambarnya adalah dus Bus A. syariun b. Daro C. Hafila jalan. Daro jatun itu sepeda Hafla Yang betul nomor satu adalah C. Nomor dua. Hati tta. A. Taksi. B. Daro C. Shahinatun. Beda terdaro catun. Yang di. Nomor tiga. Ada tohiraton, artinya tttt. Ada tohiraton ini pesawat. Nomor tiga adalah yang. ada itu ini tohirato itu pesawat. Nomor empat, mahadihi apa ini? Mahadihi ttt Asafinatun safinaton b safi itu untuk perahu, itu pesawat, kita untuk kereta. Berarti yang terlebih 5 Irat. Lima. Ungdur Ilat titik-titik. Inilah surah gambar A Safina B Hafilat C Safina Gambarnya ini adalah gambar perahu. Perahu itu ada safi natun, Berarti yang C Safina. Nomor 6 ada Goa Sodun, dibaca titik-titik. Yoi, Goa Sodun, Goa tas itu. Kau tas itu, kau yang C Sodun, Kasafi Natun yang Harbiyatun. Artinya, A, kapal perang, B, helikopter, C, mobil. Safir itu kapal, perahu, harbi itu perang. Berarti yang betul kapal perang 7 delapan. 8 titik A Asfarun, B Off, C Istin Nomor 8 adalah yang ditunjuk, yang ini maksudnya, ya. yang pas, yang gambarnya ini, yang tengah itu menyala Lampu kuning Hatha asfarun, asfarun kuning kau berhenti siap. Berarti kuning asfarun. Nomor 9 Itu jalan Arti dalam bahasa Arabnya A. Bawabun B. Syariun C. Rasifun Itu jalan Nanti Syariun 9 malah B. Syariun jalan sepuluh titik tanya hadha sukun A. mahalihi apa ini B. Mahua apa dia siapa dia C. mahalza untuk laki-laki berarti nomor sepuluh yang betul hadha sukun sukun itu pasar dimaknai berjenis kelamin laki-laki maka pakai hadha mahalza hadha sukun 14. Rasifun, bila hurufnya dipisah menjadi Rasifun Rasifun Rasifun Rasifun Rasifun Yang betul ada yang A ya 11 adalah yang A 12 Adha titik-titik Jalan mengkilok kelok A. Syari'on B. jatun C. Hafilatun Nomor 12 Ini adalah jalan D. Syari' 13 Mau kifu artinya A. Pasar B. Tempat parkir mobil C. Terminal Mau itu bangun man Tempat berhenti sayaroh ke mobil di Parkir mobil 13 adalah B 14 Bahasa rohnya jalan layang adalah A ista idu. B surtiyun C tarikon cistriyun ista aja B surtiyun itu surtiyun dan polisi C tarikon cistriyun jalan Layang 14 yang C 15 belas ada titik-titik Amir C B babun pintu C takauimun Nomor 15 yang betul adalah yang itu jawabannya. Wahing oh, babun pintu 15 adalah B babun pintu 16 belas mirwahatun titik mirwahatun A aina B anta C anti ada tanda tanya tadi kalimat tanya yang cocok kalimat tanya harus ada kata tanya kata tanyanya adalah aina. Aina di mana antak kamu laki-laki anti kamu perempuan. Nomor 17. Warfatun naum artinya ruang di titik. A ruang belajar, B ruang tidur, C ruang tamu. Warfatun naum itu ruang tidur. B. 18. Bahasa Arabnya lampu. A nasatun, B misbahun, C mirwahatun lampu ada misbahun yang b makna satun itu apa sapu 19 halaka baitun apa kamu punya rumah ditete <tuk> li baitun Jadi ya saya punya rumah na'am a la bi C, na'am jawabannya betul <tuk> na'am na'am li baitun 20 Aina maidatu di mana tempat Ah c anak. Anak gantinya ini perempuan. Berarti yang contoh yang b iya. Roma widua. Isilah titik-titik pada soal di bawah ini. 21. Ana v titik-titik mobil. Ana saya v di dalam mobil. apa mobil? Itu saya rotunfi saya roti, Ana saya roti, saya roti. roti. Saya di dalam bil 22. Matilka pesawat terbang apa itu terbang pesawat terbang? Jawabnya ya tilka, tilka to Kalau pesawat terbangnya to irutton, Pesawat irutton, 23. Alha filatu bis v Fi titik terminal terminal itu mahatotun v mahatoti Ma mahatoti v mahatoti nama dua puluh empat man titik ana muadafun kamu laki-laki ana muadafun berarti kamu laki-laki ya anta man anta man anta ana muadafun 25, Pak polisi bahasa Arabnya polisi itu bahasa Arabnya Syurtiyun Syurtiyun 306 titah di hadhi, hadhi isharatul hadori ini hia ini ia isharatul hadori ia isharatul hadori Anda kagida ini mati sima ma, Mahadi hari Ia isyaratul Allah Dua puluh sukun, artinya sukun itu artinya pasar. Dua puluh delapan aina teteke dia di sana. Televisi aina televisiunya televisi televisi televisi Dil fezuna, dil fezuna, sama ya, di oh di fezio, di fezio, di fezio, di fezio, di fezio, di fezio, di rumah naam ya? Li beli li, rumahku tiga hudu ilahat albaid lihatlah ungdur lihatlah demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh